terus termasuk dusani jenengan sedang tenun senengan ini cerita Nabi Adam Nabi Adam buat cerita ano dusani malah ini dokwalat uang cerita ano bapak e eh kok cerita ano nobo dusani malah ini kata kiai kualat wong bapak e eh kok dilerler nobo dusani malah ini nak cerita anu Nabi Adam ini keda sempurna terus niki kalau cicil justru tunggal nobo waala ma'admil nobo asma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 Dari Purwodadi apa dari Mojokerto, yang mahat siapa? Ini rongnya tidak pas, ini matanya kok agak picek. Andekan di seperti itu, kira-kira disembah apa enggak? Enggak. Iki pas pembuatan ini pati protol terus digenti sehingga setiap kemusyrikan itu semua para nabi menghentikan inhiya Illa asmaun sampai itu muha antum sebagian ayat bahwa kesalahan-kesalahan yang kamu timbulkan itu karena kamu kesalahan bikin nama makanya status itu penting nanti sampai tahu pentingnya yang saya katakan ini nanti setelah sampai mati nanti mesti nyari saya karena kenangan ngaji ini ini mas Atabik itu ya, seorang dokter tapi saya tidak akan bilang dia dokter karena nanti anak cucunya inginnya jadi dosen tapi kalau saya menstatuskan dia turunan Mbah Sambu, Mbah Bawang Alim warna anak putusnya orang Alim itu? No pegawai negeri dosen Wah, anak putusnya boleh berdua pikirannya <laughs> karena status itu mengilhami ya Pak status itu karena itu yang diperlalkan makanya ini penting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 kata Musa, yang menuhani langit dan bumi e, Fir'aun masih bisa berargumentasi setahu saya di bumi Tuhan hanya saya soal kemungkinan Tuhan anda di langit terus Fir'aun nyuruh Haman Yaha surhal la ali asbab asbab asamawati as fa'attol i'la ilahi Musa tapi kalau itu dibuktikan, nanti Musa pasti kalah karena kalau Fir'aun naik ke langit, pasti nggak melihat Tuhan Uang yang nabi saja tidak melihat apalagi Fir'aun, pasti dia bilang nggak ada tapi apa yang bisa mengalahkan Fir'aun adalah argumentasi status kata Musa awalin. yang nuhani nenek moyang kamu artinya kalau Fir'aun Tuhan itu berarti Tuhan balita karena mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan, karena Tuhannya lahir terlambat. akhirnya Fir'aun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 Wujida ba'da alam yakun. Dia ada setelah dulu-dulunya tidak ada. Apapun hebatnya Donald Trump, apapun hebatnya Cleopatra, apa on semuanya itu wujudu ba'da alam yakun. Mereka ada dari tidak ada. Yang seperti ini pasti tidak Tuhan. Makanya Allah mengenalkan manusia itu sederhana supaya tidak pernah jadi Tuhan. Hal alal insani khinum minad lam yakun. Sayam Mas, manusia itu siapa ya? Manusia itu makhluk yang ada dari tidak ada. Dengan status itu, nggak mungkin kamu tuhankan. Ini penting saya utarakan. Jadi, buah gerakan Allah itu pasti dimulai, salah, pernah, maan. Makanya, saya kemarin ketika... eh, Mbah Mun Allah ketika beliau wafat, saya bilang ke anak-anak Anwar statuskan bahamun sebagai orang alim, alama, al-faqih, muridnya Syed Alawi, muridnya Mbak sekali anda menstatuskan beliau orang besar tepakan santri singkuh mau luhur, besar ditiru besari tok. Nah, niru redok itu, kalau santri mau ita itu itu, ngerasa repot <tuh> sama, sebabnya saya tidak pernah, sebenarnya saya tahu Mas Atabik ini Mas saya itu dosen saya tahu, tapi saya tidak pernah ngomong dosen Gua anak-anak era menjadi wong alim, jadi dosen malah langsung berarti wong alim, malah celoko mana. <laughs> jadi karena salah status itu nanti panjang, akibatnya itu panjang. Makanya saya itu, saya itu sebetulnya ya risih dikatakan Gus Baik itu orang alim, sebenarnya risih, tapi saya senang saja, senang-senang bendera alim ya, tak kompetisi. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> jadi, tak mati ya, <laughs> hmm. Jadi sing seneng bendhir walime sih ra seneng ya tak ajak kompetisi, tak ajak tafsir. Ana rame riyang. paling <hihal> <hihal> maca primbon wis terjemah. Ini penting. Jadi itu sing disebut wa allama asma. Makanya Allah itu mengkritik semua kesalahan manusia dimulai dari salah penamaan. Makanya saya kemarin Pak Pipera sering bilang kalau presidennya ini maslahat kalau nggak ini nggak maslahat mana ada kemaslahatan ditentukan hanya oleh seorang presiden itu tauhid kita di mana? memang kita secara syariat harus milih sesuai istiadat kita tapi kita tidak usah dong menggantungkan kesejahteraan sama seorang makhluk itu tidak boleh secara tauhid nggak boleh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 tapi saya tetap mau setengah jam karena saya tahu sampai subuh pun kira-kira ya tidak pinter jadi ya setengah jam jadi nanti kalau kamu ditanya kenapa tidak pinter mari gue mulai mau setengah jam jadi, jadi, jadi, jadi. punya alasan kalau sampai subuh kok tidak pinter kan goblok banget nanti subuh ora pinter kan? ya orang-orang nah bilang gitu lana nah saya ngomongin, oh mesti salah metode, guru ini yang salah dulang orang pinter-pinter mesti salah sih mengulang gitu. malah repot lagi nanti saya beri satu teori, bahwa nama itu penting rasulullah itu pernah guyon gini ini guyon betul ada di hati soka ada di juz tiga, di kitab bukhari Allah itu kalau ingin bully, Allah itu suka bully, suka goda orang kalau ingin bully orang kafir itu, menamakan kekasihnya namanya muhammad makanya nabi pernah guyon Ta jabu nakei wala kenapa anda pernah nggak pernah berpikir bahwa Allah begitu mencintai saya sampai bikin nama untuk saya itu nama yang membingungkan semua orang kafir karena kalau Abu Jahal nyari, Muhammad mana itu kalau kamu tahu bahasa Arab berarti artinya kan, orang terpuji mana padahal Abu, Abu Jahal itu menghindari kata orang terpuji jadi bingung dia, Muhammad kamu jancok coba kamu terjemah wahai orang terpuji kamu itu kan kacau semua <risas> makanya Allah itu suka bully jadi kata Nabi Muhammad kamu tahu betapa Allah itu mencintai saya dan bikin bingung orang-orang yang menghujat saya karena mereka kalau menghujat saya tetap menamai Muhammad itu coba kalau kamu tahu bahasa Arab mana Muhammad orang yang ter berarti kira-kira kalau Bu Jahal Misa itu jancok kamu Muhammad berarti artinya apa? wahai orang terpuji kamu jancok ini kalimat yang kacau kan? akhirnya bujal pinter, kalau nyari Muhammad bilang gini ya mudhammam, ainal mudhammam makanya kata Nabi yastamuna mudhammaman, wa yal'aununa mudhammaman wa ana muhammad akhirnya bujal kalau nyari Muhammad, ainal mudhammam mana orang yang tercela? akhirnya orang-orang tanya, mudhammam itu siapa? Muhammad itu loh. <laughs> akhirnya dia keliru lagi ya Muhammad itu loh. akhirnya ya bilang Muhammad lagi jadi kayak apa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 mudawimu apalah, ini selalu tajud, ini selalu deres ini selalu ibadah sehingga anak cucu kita ya kenangannya itu anak-anak saya sepul kecil itu jamaah terus, karena ya saya selalu jamaah dan saya melihat kalau anak saya tanya, pak kenapa bapak sholat terus? ya saya bilang, sepantasnya jadi menurut saya sujud, cuman, melok menurut pangeran pengeran dibayari ora gelem <laughs> kata saya gitu mewong ya bayar la bayar sujud itu bayar kata saya gitu sehingga merasa sujud itu satu identitas ini penting saya utarakan karena tadi saya betul-betul mengenang istilah Allah wa allama adamal asma semua kesalahan itu kata para nabi inhiya illa asmaun samaitumuha antum atau kita membahasakan misalnya, presiden Amerika orang terkuat di dunia Bagaimana mungkin orang terkuat kemudian agak mangan sedino lemes? Hebatnya nenggi. itu nak pas mules weteng ya, agak ngiseng ya lemes. Hebatnya apa? Makanya Allah ketika menerangkan Isa itu tidak Tuhan, itu Allah sederhana cara ngegikan. Karena Ya Kulani doa, masih aku bunuh illa illah, Rasul. Kau tuh kholas, mingko Rasul. wa seti koh, karena Ya Kulani doa. Artinya kalau Isa itu tidak mangan ya lemes. Nak terus buat sembah terus piye, jadi gak kebayang seorang Tuhan kemudian kalau gak makan tuh lemes, berarti statusnya Isa apa? Orang yang lemes kalau tidak makan, terus kamu Tuhan kan? Aneh nggak? Aneh. Jadi andikan manusia dengan status yang diterapkan Allah, yang distatuskan Allah itu pasti tidak ada yang salah, karena karena ya kulanih.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 itu Imam Ahmad senengnya bukan main, kelihatan ceria seneng, lama-lama mudah ditanya. Ya Ahmad, kenapa Anda tidak tersinggung? Bukankah itu menyakitkan? Enggak, kata saya. Tapi saya akan menyebalkan. Enggak, kata saya. Kata Imam Ahmad, kenapa? Saya, saya ini diperintah sama Allah, kau tonggo be tunggu. Jadi, nambau udang, jatuh ya bukan mulai, ya mulai. Alhamdulillah, saya kau ini perintah. Allah, jadi aku orang ngehubungannya, be kue sehingga orang itu enggak bisa didikte oleh disekelilingnya karena ya hubungannya langsung sama Allah Subhanahu Jadi dulu itu ulang jadi wali itu segampang itu. Kalau kamu kan enggak hukum tentang tetangga itu kamu kayak orang kapitalis, kayak orang komunis, pakai teori sosial. Nak diapik yo apik, -apik di -l -l -l. Itu kan pikiran PKI itu. Artinya satu perilaku sosial didikte oleh makhluk itu perilaku orang mukmin atau orang pegawai? itu orang pkhi, kalau orang mukmin ya maka yukminu billahi wal yamil a'khir fal yukrim jahrohu kita baik sama tetangga karena diperintah Allah sehingga kecewa tidak kecewa ya santai saja Imam Ahmad katanya, kenapa engkau tetap ceria aku harus diurusanku, urusanku ada pengeran pengeran ngutus sampai tonggok ya sudah seperti itu jadi andaikan seorang manusia melakukan kebaikan karena dia makmur sama rohuwa kita diperintahkan Allah baik sama tetangga, ya biasanya tetap seperti itu kita diperintahkan Allah baik sama sehingga ketika mengalami seperti yang dialami Muhammad Ahmad, kita santai saja ketika kita datang bi amrillah, ketika kembali ya bi amrillah, sehingga ya sudah kita dapat pahala Tapi kalau kamu kedikti secara sosial maka kamu akan menjadi orang murahan, yaitu seorang ulama didikti oleh anak muda yang kampungan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 Misalnya masa tabi konflik sama keluarga, bani Lasem terus ada yang minggat ke Papua kemana-mana. Namanya turunan kiai di mana-mana terbikin pondok, bikin masjid. Yang dulu masjid hanya ada di Lasem, barokahnya tukaran ada di mana-mana. <tuk> lah itu namanya setanuk salah perhitungan apa? <tuk> Makanya gobloknya dia itu udah ngaji saya. Kalau ngaji tak kasih tahu itu bahaya itu. Bikin kiai konflik itu bahaya. Iya betul. Islam ada di Indonesia itu ya barokahnya konfliknya sahabat. Syedina Ali dan Syedina Ma'awiyah itu konflik. Banyak sahabat netral yang ini menghindari itu mau ke Cina di Selat Malaka sebagian terdampar, terus ada yang ke Aceh, ada yang ke Sumatera. Namanya Sheikh Baros itu muridnya Syedina Ali. Makanya awal Islam di Indonesia dimulai Syaikh Yusuf Baros itu. Kalau Timur Tengah nggak ada tukaran, tuh nggak ada Islam menyebar kemana-mana. Nggak setan kalau sahabat tukaran itu nanti kacau Ternyata nggak, malah Islam menyebar kemana-mana. Barokahnya tukaran. Dulu Solo karena konflik ya banyak ulama yang ke Selasem ke mana-mana. Gara-gara Solo nggak kondusif. akhirnya kayaknya keduman Basambu, keduman macam-macam. Sedengga nggak mau, enggak itu keren apa-apa. <tuh> yang penting orang bacok-bacokan, rasa dan santetanis. Es pokoknya rasa-rasanan ringan ya sudah, sudah itu bagus. Memang Allah bikin seperti itu. Enggak apa-apa. Kata Allah wala mukhtalifina illa mar mar Kata Allah walidzalika khalaqahum ikhtilaf tu barokahnya masyaallah. Kalau saya setuju pendapatnya Mas Atha saya jadi dosen. Nanti yang ngaji tafsir siapa? Tapi kalau dia setuju saya, dia jadi ahli tafsir yang jadi PNS siapa? Ya sudah, barokahnya khilaf, dia jadi PNS dia dapat gaji, tapi gaji itu bisa dihitung. Kalau naik harus tambah prestasi. Kalau saya kiai min khaysul pasti cepat kaya saya. <laughs>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 karena saya hamba Allah bukan hamba negara. <laughs> kalau hamba Allah ya nggak sih Allah kalau hamba negara ya negara itu negara sama Allah kayak mana? Allah, Allah ya Allah. sudah sudah pinter berarti sudah. <laughs> Jadi jangan pernah kita ini salah nama. Kalau salah nama itu bisa panjang. Makanya ada wali itu kalau dungu itu rontok kriminal tapi malah pangeran senang sampai dalam riwayat itu innahu masalah samarat wali itu bisa menertawakan saya tiga kali. Itu kata Allah. Itu kalau dungo itu agak kriminal tapi mesti mustajab. Tapi kalau kamu niru sudah ada mustajab karena ini KW, Kopi paste. <tik> itu kalau dia datang ke raudhah itu bilang gini wali tadi, ya Allah. Saya ingin jadi orang baik. Jika engkau turuti doa saya, maka surah habibuk, kekasihmu ini menjadi senang tapi jika saja di orang jelek, surah ad yang seneng itu iblis sekarang milih mana? Kan? menyenangkan kekasih kamu atau menyenangkan musuh kamu? itu semua riwayat terus kata Allah bilang ke Nabi Muhammad karena wali kan ada alam roh wiskandhani, wiskandhani, wiskandhani, -wis coba lain itu <tuh> segampang itu wali punya hubungan saya ulang lagi ya, tapi jangan ditiru <tuh> <tuh> karena kamu tidak wali, nanti setelah wali niru tidak bapak Ya Allah saya ingin jadi orang baik. Kalau saya jadi orang baik, maka surah Habibuk kekasihmu menjadi senang. Kalau saya jadi orang buruk, surah aduwuk, musuh kamu menjadi senang. tinggal engkau lah sekarang sebagai Tuhan senang menyenangkan kekasih kamu, apa menyenangkan musuh kamu. Ya tentu Allah pilihannya kan senang menyenangkan kekasihnya. Terus kata Allah sudah sudah, sudah sampai situ aja doa jangan dengan panjang panjang, baca kan, baca malah repot Semudah itu mereka hubungan dengan Allah Subhanahu Taala karena mereka tidak pernah salah nama. Kalau kita kan tidak, kita tidak mesti walinya, tidak mesti istiqomahnya Kiai saja karena diangkat MUI, bukan karena Kiai betul atau diangkat di struktur kepengurusan N, NU. Terus doa pakai namanya sendiri ya Allah, saya ngingetin agama sudah lama, Mbok ya Allah saya ini jadi gini-gini. Status kamu itu belum ada di arsip. Gitu. Ini penting saya utarakan, jadi nama, status itu penting sekali. Sehingga semua kesalahan seorang lagi itu karena status. Ini penting saya utarakan karena sekarang itu banyak nama itu disepelekan. Saya itu sering sinau kampus, jadi saya termasuk menekuni tafsir itu diantaranya menekuni kamus. Saya punya kamus banyak, mulai yang dikarang orang setengah kafir, munjit itu kan, kafir tapi setengah. Karena timnya banyak, timnya banyak yang muslim juga. Ada yang virus abadi. Yang saya kenang dari kamus diantara antara kamus yang saya kenang tentu miliknya Said Zabiti kamus muhtin. Ada kamus milik saya, namanya Muhtar itu dikarang oleh orang alim. Itu bilang begini, "Sama tak berdikis, sekarang lafat ilah itu maknanya apa? Tuhan kan tasniyahnya apa?" Dia bilang, "Isim ini tidak punya tasniah." Dia bilang, "Ilah, normalnya tasniyahnya ilahani." Jamanya taksir alihah, tapi kata dia nggak boleh, lugot seperti itu nggak boleh, karena culusmen harus ya ala Allah aini musamma, ilah itu nama tunggal untuk Allah, sehingga karena Allah itu tunggal nggak boleh ada tasniyahnya ilahani, karena kalau ilahani berarti kamu nerjemah apa? Dua Tuhan, berarti kamu nganggap ada zaidun, ketika z dua kamu bilang zaidani, kalau banyak kan nggak pernah ada Tuhan dua atau tiga. Makanya kata kata pengarangnya itu Abu Bakar itu Abu Bakar Ar Razi itu kata beliau wahadal ismu lamusan nallahu walajama' wahin nama jamauhu wasanauhu katanya isim ini tidak punya atasnya tidak punya jamak tapi kalau orang-orang katanya orang-orang itu bilang ini ada jamaknya ada atasnya ini penting sekali karena kesalahan itu nggak ada cara teori Quran itu kesalahan itu nggak ada yang ada adalah orang salah, beda loh ya takwari dari Tiong Pinter, makanya ini sampai subuh, takwari dari Tiong Pinter saya ulang lagi ya, kesalahan itu tidak ada, yang ada itu orang salah pernah ada tambah satu lima 1.15, Enggak ada kan? tapi kalau orang salah bilang 15, ada pernah nggak putih ini hakikatnya hitam, Enggak pernah kan? tapi kalau orang salah misalnya Rabun bilang ini hitam, ada sehingga ini penting, ini dalam teori ilmu mantek setiap Allah menyalahkan mereka itu kata Allah nabi afwahihim. mereka itu melafatkan dengan mulut mereka bahwa Tuhan itu tiga misalnya, bahwa Latahubal itu Tuhan itu kalimat yang keluar dari mulut mereka, tapi tidak menunjuk hakikat makanya kata Allah kaburas kalimatan takrujumin afwahihim sungguh kalimat itu kalimat kriminal betul, yang keluar dari lesan mereka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 ini penting, saya utarakan. Jadi, makanya kesalahan itu tidak ada, yang ada itu orang salah. Makanya kata "wajah ja al wa kalau batil, kalau ada hak pasti batil itu hilang. Tapi orang yang meyakini kebatilan banyak, tapi kebatilan itu tidak ada. Pernah ada nggak? Satu, tambah satu, lima nggak pernah ada kan? Tapi kalau orang bilang itu ah? ada. Ini penting, saya utarakan. Makanya kamu jangan jangkal Kata "wajah ja al wa kalau batil, ternyata sekarang kebatilan ada di mana-mana, barang batil tidak pernah ada